Halo yuk, semuanya Ayo dilihat guys Ini kepalanya ada panunya guys Astagfirullah. Ini ya. Berjumpa lagi dengan Loren Farmer kali ini Loren akan memotong style plontos ya. Ini mau berangkat pendidikan, nggak tahu ini pendidikan apa. Coba pendidikan apa mas? Pendidikan atopsis, wow, ya, ya. ini pelanggan lama guys. Pelanggar buat terjadi dulu. Menen. Mumpung ada kesempatan bikin plontos ya. Seumur umur ini guys. Oke okay, saksikan konten Loren untuk kali ini potong ala bola. Ini paling enak nonton kalau kayak gitu. <ke atas yang mencari> Orang jadi kagak mikir. Sudah. Langsung, aja Aduh, guys, ikat, guys guys Wah, sudah ya? Ayo Ini kepalanya ada panunya kan? <tipan> Di potakin ada panunya malu-maluin Kau yeah, yeah, nah, uh, uh, uh, <laughs> ini <laughs> itu cuma tiga menit guys selesai terus kali guys. katanya paninya keluar kemana? <laughs> Allah. Bukannya cuma Loren yang ngomong. Ini yang dipotong juga. Lo oh, mau yang punya kepala? Keren ga? Kepalanya mirip pentol ya. kilo? Pentol bakso? Ini nanti kalau deket-deket orang jualan bakso dikirain pedal bola ini, guys. <laughs> ini ah, in ya <laughs> seperti apa Enak itu kalau bikin pelanggan. Aiyam, kalian bersihkan dulu nanti dilihat dari di, di, di dekat ya iya <tuk> <tuk> ayo ayo coba lihat dari dekat siapa yang mau tempeleng ini ya? ini lo pas ah, ini <tuk> oh. ini semua rumor kamu tersimpan di YouTube Luh, ada panelnya guys. Ya, gelap. <tuk> nah, nah, nah. Dari kanan atas bawah belakang kelihatan dari depan kelihatan udah orangnya banyak semua. <tuk> Nah, rasa. Jual lagi. Hei,